Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, Buat jumpa kembali di channel Taman Segar Oke, ya. Oke, jadi video kali ini seperti biasa saya akan membacakan prinsip-prinsip yang terbaru lagi, ya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke video prinsip yang pertama. Oke lanjut ke versi yang kedua ya. Apa itu kelas elit? Kelas kami full cepu and no solid. <tip> Oke lanjut ke versi yang ketiga. <tip>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 Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-6. Oke, lanjut ke Presiden ke-7, ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan ya Oke, okay, lanjut ke bercerita yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke bercerita yang ke-11.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 oke okay, lanjut ke yang ke-14 ya <San> Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-20, eh, ke-15. <susuk> <suk> Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-16. Oke lanjut ke presiden ke tujuh belas Oke lanjut ke presiden ke delapan ya Lanjut ke yang ke Oke lanjut ke persediaan yang ke sembilan Oke lanjut ke persediaan yang ke 20 puluh. oke okay, lanjut oke okay, udah selesai ya? oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya dan semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang dan makin upload setiap hari oke okay.